oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Bambang Esa Putra oke okay, kali ini ada konten baru oke okay, teman-teman uh, kontennya yaitu uh, kuliner ya teman-teman ada di belakang itu ya, ada geprek ya nah, Nanti kita review makanan di sana ya Geprek ya teman-teman uh, Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe uh, Like, komen ya teman-teman Yuk mari kita ke gepreknya Subscribe dulu teman-teman, oke? Okay? Oke, okay, jadi teman-teman kita mau review ke geprek itu ya teman-teman uh, Indomie Tek-Tek itu ya Ini alamanya di samping BRI ya Oke, okay, kita jalan sana Samping BRI di Kabupaten Merangin, ya, tepatnya di Desa Tambang Mas, Kabupaten Merangin. Oke, ini dia ke go Tesiko kita masuk ke dalam. Oke okay, guys, kita guys sekarang udah masuk ke lokasi tempat makannya ya. Mari kita review. Kebetulan saya sama kawan saya, Mas Hendra. Oke, okay, sampaikan tangannya mas. <laughs> Oke, okay. kita cuci tangan dulu guys. Mari makan. Ini geprek banget. Geprek. Gepreknya bang ya? Oke, mantap. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim kita testing. Bu. Pedasnya mata, bang. <tuk> <tuk> <tuk> Oke, okay, guys, kita lanjut tadi. <tuk> kita lanjut, guys. kalau ada yang mau pesan level lebih tinggi lagi bisa. tapi di sini lebih mendominan tuh yang lebih viral dia mie tek-teknya ya. tek-tek tuh kayak iam. Yang... itu mie. next next video saya unboxing ya, yes, ya di next video jangan lupa subscribe dulu dong subscribe. ada mie rebus. Ada mie rebus, ada mie tek tek, ada omlet, ada mie goreng juga ada di sini guys. Jadi kalau misalnya yang lagi pengen makan yang ringan ringan bisa itu. Oke, okay. alamatnya di di Jalan Poros Jalan Poros Tambang Mas uh, samping Bank BRI, samping Bank Bank BRI ya. Nanti untuk alamatnya ada di deskripsi Jadi, kalau misalnya ada yang mau delivery juga bisa nanti untuk alamatnya nanti ada di link di deskripsi ya sebelah bank BRI tepatnya di Desa Tambang Mas Kabupaten Merangin, Jambi oke kita makan lagi jangan <tuk> lupa subscribe guys subscribe untuk sambalnya pas pas ya guys untuk sambalnya pedasnya pun ya cocok lah cocok nih nggak bikin mules ya nggak bikin mules-mules cocok oke rekomendasi banget buat uh, mungkin yang lagi lapar atau lagi untuk makan siang dan untuk mungkin nanti lagi uh, ramadhan nih mungkin untuk buka bersama bareng pacar mungkin atau bareng keluarga rekomendasi banget ya guys tempatnya pun nyaman oke okay, kita lanjut lagi pas porsinya Gimana, Pak? Pas porsinya. Rekomend enggak? Enggak bikin kekenyangan, enggak bikin juga enggak kurang. Oke. Okay. Habis, Guys. Habis. Mantap, Guys. Oke, kita tinggal komen-komennya ya, Pak Gimana nih Pak? Untuk... Gimana, Pak? Untuk... untuk porsinya gimana ini, kira-kira? Untuk porsinya pas, sambilnya pas juga, gak bikin mulus di perut Oke, siap Untuk suasana tempatnya, cocok nih untuk anak-anak muda nongkrong juga ini Nyaman Rekomendasi banget, Pak ya Oke, rekomendasi banget untuk teman-temannya, Untuk teman-teman. Pokoknya -teman. oh, jangan lupa subscribe aja Channel Bambang Hisa Putra ya, next akan bikin video-video kuliner lainnya. Oh ya, untuk lokasinya di itu ya, di sebelah BRI ya, untuk teman-teman. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi buruan datang ke sini nyobain. Yang lebih viral lagi, uh, mie tek-teknya ya teman-teman. Itu dari level 1 sampai level 3 ya teman-teman. Oke okay, teman-teman, jika teman-teman ada acara atau mungkin uh, lagi mumpul-mumpul gitu Bisa, uh, bisa booking ya atau uh, delivery Mau oh, partai sedang, partai besar, bisa semua Nanti uh, untuk pemesannya ada di link deskripsi ya teman-teman Oke okay, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman Rekomendasikan uh, tempat-tempat kuliner yang yang asik Oke. mungkin yang lebih lebih menarik di di Kabupaten Merangin ya khususnya dulu saat nah ini kita review ke di uh, di, nah, ya, ya. di Merangin aja dulu Next nanti kalau misalnya uh, view-nya tinggi atau mungkin nanti komen-komennya banyak Atau rekomendasi ke kota-kota teman-teman bisa juga Oke okay? jangan lupa like, subscribe dan Bunyikan lonceng, terima kasih teman-teman, dadah.